Bismillahirrahmanirrahim Rabbishyarahi wabarakatuh wa amri lisan yafqahu qawli amin yaa robbal alamin Marilah kita lanjutkan pembahasan video sebelumnya tentang harmonisasi hak dan kewajiban nasi manusia dalam perspektif Pancasila MAPEL PPKN kelas 11 semester ganjil Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya yaitu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM contoh kasus pelanggaran yang pernah terjadi dan dan bagaimana upaya untuk menegakkan hak asasi manusia? Mari kita kupas secara tuntas. Yang pertama, definisi pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk apar negara Baik disengaja maupun tidak disengaja atau kalian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dari definisi ini kita dapat menyimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia apabila memenuhi beberapa unsur yang pertama, perbuatan seseorang atau kelompok orang Unsur yang kedua, disengaja maupun tidak disengaja Unsur yang ketiga, melawan hukum Unsur yang keempat, sifat perbuatannya itu mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang Dan unsur yang kelima, tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar Kemudian bagaimana kalau ada yang melanggar hukum? Setiap perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dapat diadukan ke Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Yang kedua, peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Yang ketiga, penimbakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 Yang keempat, tragedi semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998 Kemudian terjadi lagi tragedi semanggi yang kedua pada tanggal 24 September 1999 Dan contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi adalah berbagai macam kerusuhan dan konflik antar suku Yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa Seperti konflik poso tragedi Mesuji dan sebagainya. Kemudian upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Misalnya, pembentukan Komisi Nasional atau Komnas HAM. Kemudian Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kemudian Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, lalu Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau KKRN. Dalam penegakan itu perlu adanya instrumen HAM atau perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia. Instrumen HAM tersebut meliputi ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan yang ada di bawahnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan ratifikasi instrumen HAM internasional yang selaras dengan konstitusional Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat, kemudian upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tentu, Anda tidak asing mendengar kata-kata "mencegah" itu lebih baik daripada mengobati. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM dapat kita lakukan dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, misalnya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, atau hukum yang kuat dan demokrasi yang baik dan benar. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan hukum Yang keempat, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip melalui pendidikan formal maupun nonformal Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok Kemudian bagaimana cara kita untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain Untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dapat dilakukan dengan cara menjadi manusia yang beradab yang mampu menghormati keberadaan orang lain secara utuh atau kafah. Contoh perilaku yang dapat kita lakukan misalnya di lingkungan keluarga seperti menghormati dan menyayangi adik atau kakak di lingkungan sekolah seperti tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru di lingkungan masyarakat, seperti tidak menghina pengemis, dan di lingkungan yang lebih luas, yaitu di lingkungan bangsa dan negara, seperti memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku. Di era modern ini yang serba digital, kita pun juga harus mampu. Mengharmonisasikan antar hak kita dengan kewajiban kita Misalnya, kita berhak untuk menggunakan sosial media yang legal di Indonesia Kewajiban kita menggunakan sosial media dengan baik Hal itu bisa dilakukan dengan cara membuat komentar atau berdiskusi di sosial media Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa berkomentar di bawah Tapi ingat, kata orang bijak Mulutmu harimaumu Jempolmu harimaumu Termasuk statusmu adalah harimaumu. Oleh karena itu, marilah kita selalu bijak dalam menempatkan diri dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.